Sebaliknya waspadai jika USD yen bergerak bullish dan bertahan di atas area 129.550 karena ada potensi USD yen berbalik bergerak bullish ke sekitar area 130.254. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.